golongan 2 angkatan 4 kelompok 4 dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu baiklah pengalaman saya selama eh, pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus tetapi sebelumnya kita pelajari dulu apa itu sinkronus dan asinkronus sinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call kemudian zoom meeting dan lain-lain sedangkan asinkronus adalah layanan daring yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan email, media video, dan lain-lain Nah, pada pengalaman secara eh, pengalaman belajar saya dengan menggunakan asinkronus ini yaitu pada beberapa hari yang lalu kita menggunakan yaitu MOOC Nah, pada pembelajaran ini cukup menarik dimana setiap peserta dapat mengakses materi lalu mempelajarinya secara mandiri Nah, pada kegiatan MOOC ini kita Uh, yang saya rasakan kelebihannya Yaitu peserta dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun Kemudian peserta dapat belajar sesuai dengan karakter dirinya sendiri Dan peserta juga dapat mengakses semua informasi yang diberikan Dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar lingkungan serta dapat mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses belajar. Di samping kelebihannya, asinkronus ini ternyata memiliki kekurangan. Kekurangan yang saya rasakan yaitu bahwa suatu keberhasilan pembelajaran itu tergantung pada kemandirian dan motivasi kita sendiri dalam belajar apabila motivasi kita tinggi mudah-mudahan hasil belajar kita juga akan lebih baik kemudian akses jaringan untuk melakukan review materi juga akan terkendala ketika jaringan kita tidak maksimal dan pembelajaran dapat eh, dengan cepat terasa bosan dan jenuh dan akses untuk bertanya itu dibatasi sehingga jika ada materi yang kurang paham harus ditunda terlebih dahulu. Pengalaman belajar kemarin dengan distance learning secara sinkronus di mana pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara daring dengan pemateri yaitu dengan Zoom meeting. Nah, pada kegiatan ini itu memiliki banyak kelebihan di mana saya dapat mengajukan segala pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pemateri kemudian keaktifan dalam pembelajaran dapat terlihat langsung serta bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari pemateri namun samping itu juga memiliki kekurangan yaitu yang pertama yaitu akses terkadang kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran Kemudian, waktu yang sangat terbatas yang disediakan dalam proses belajar Dan pertanyaan yang dibatasi karena keterbatasan waktu pembelajaran Nah, intinya pembelajaran sinkronus maupun asinkronus diperlukan keaktifan peserta untuk Bagaimana kita selalu mempelajari materi Agar materi dan pengetahuan kita Akan dapat diterima ataupun diperoleh Dengan sebaik-baiknya Mungkin itu saja penjelasan dari saya Pada kesempatan, kesempatan kali ini Dan semoga, ber, semoga bermanfaat Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh